Kita bebaskan dan leraikan segala halangan mencabar harapan. Uh, okay, um, nama saya Salihudin Marji. Okay, umur okay. saya 31 tahun. Tahun ini tiga puluh tiga Saya berasal dari Kota Tinggi Johor. Um, dan sekarang saya masih lagi bergelar pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Dan uh, muzik adalah satu yang saya saya buat untuk uh, sebagai hobi dan um, saya tak sangka lah saya boleh menang pertandingan tu Sebab saya rasa saya masuk tu sekadar untuk cuba dan Alhamdulillah lah rezeki Kenapa? Sebab um, satunya waktu, um, sebab waktu PKP ni kita Uh, tersangkut dekat rumah semuanya terp, apa duduk tak boleh keluar kan Saya tak pernah lagi tulis lagu yang berkaitan dengan patriotisme Jadi saya rasa macam oh mungkin saya boleh try untuk cuba Buat lagu berkaitan um, freedom ni Berkaitan uh, memasukkan sikit elemen patriotisme Dan juga elemen-elemen positif yang boleh meningkat uh, apa Membangkitkan semangat kita lah dalam keadaan hmm. um, uh, MCO ni kan PKP saya tak pernah belajar muzik. Saya belajar sikit-sikit main gitar dengan kawan-kawan saya dan um, saya tak hebat pun, tak mahir pemain gitar. Cuma saya belajar main gitar tu untuk menulis lagu. Saya start aktif nyanyi masa zaman degil lah dekat UiTM. Satu inspirasinya daripada nama pertandingan tu sendiri, Music for Freedom. Jadi, saya gunakan tagline ataupun lirik kita bebaskan tu sebagai satu yang orang boleh ingat dalam lagu tu. Kalau perasan dalam lagu hmm. tu ada rap kan? Ya, ya. Saya bukan rapper. Saya biasa nyanyi lagu-lagu balada, lagu slow. Ha, itu cabaran dia. So, seorang-orang yang selalu menyanyi lagu balada menjadi rapper dengan terpaksa. Ha, macam tu lah. kira banyak buat aktiviti muzik sewaktu saya dekat UITM dulu. Saya ada join satu community kita panggil Malaysian Youtuber. Kalau ikutkan, sejak saya sambung master dan PhD, saya dah stop muzik. Cuma tahun 2021 ni, awal tahun saya decide untuk macam saya nak try untuk buat muzik lagi. Dan uh, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah Rezeki sekarang ni, saya dah ada enam lagu dalam Spotify yang boleh didengar berhenti dalam bidang muzik? Tak, saya masih minat lagi. Cuma saya lebih minat untuk jadi komposer. Lagu Kita Bebaskan ni saya try untuk uh, mungkin bagi awareness ataupun bagi semangat pada orang sebab kita dah hampir 2 tahun uh, apa, berlawan dengan COVID-19 yang saya masih lagi tak nampak di mana penghujungnya kan. Mungkin bila kita dengar kita akan rasa Oh, sebenarnya bukan aku seorang je yang tersiksa ataupun aku, bukan aku seorang je yang hadap semua benda ni. Kita semua hadap benda ni sama-sama. <Sing> saya tak tahu berkesankan atau tak, saya rasa muzik tu adalah satu terapi dan juga cara yang bagus untuk kita sampaikan sesuatu mesej pada orang lah.